Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi ya guys di channel saya Burhan Sujani oke okay, kali ini saya mau nyari buahan nyari buahan di desa ya guys namanya itu hujan-hujan oke okay, kali ini saya ditemani oleh bocil-bocil siapa dia itu dia guys itu yang pakai jam itu namanya mata patah dan yang satu namanya Ridwan. langsung aja kita let's go untuk nyari buahannya jadi ya guys di tempat yang tadi itu tidak ada ujian-ujiannya kita mau cari di di tempat lain di satu. agak jauh kita mau naik motor langsung aja kita menuju ke lokasi kedua Oke jadi ini cuman berdua ya guys tadi si Ridwan Tole di Celuhi Ibu Lalu imbok nih, ponatus oke lagi. Uang lurut karupata garuk ini Hai, boleh di sini. boleh naik ATC. Oke okay. masa gini guys karena ini musim hujan jadi kurang banyak jadi hujan hujan itu seperti ini hujan hujan itu termasuk tumbuhan ee, semak belukar ya jadi buahnya itu bisa dimanfaatkan kita coba aja buahnya hmm. aduk guys saya mau nyari ke spot yang lain kan di sini banyak rumah seperti ini kita cari spot yang mungkin lebih baik yang lebih banyak hujan-hujannya saja kita menuju ke spot selanjutnya okay. iki, iki Yo, mubo -mubo hujan -hujan ini hari ini meh neng lokasi tertib ketiga ya guys ini 50 hutan ya kamu kamu ono hujan-hujan ini Yo berhubung iki musim hutan jadi buahan hujan-hujan ngeri, sarang semetu Ini hmm. muka, -muka wae, ning, Oke, jadi ke lokasi sing ketiga, guys. Yo, Ono guys, tapi ini kok gua hirau Ono, kita coba dicari-cari. Nomor Oke, guys. tapi hati-hati ya, guys. Ini, tapi... ini... oke. Okay di UIT ini ada Rini guys ono Rini jadi hati-hati kalau kita lihat kalau ini di hati -hati Kong ini di ning, ning di Soku bebas guys meh meh lihat kalau koyong ini ini bebas, bebas ke soalnya ini good ini itu tanduran ya guys ini semak semak ini merk Oh. alasya uratau di sobo uratau dupeni jadi ini yuk ini Ki metu semua ini guys semua yo hujan hujan ini guys tapi hati-hati yo guys oke okay. oke okay, hari ini guys besar guys mantap mantap guys mantap mantap mantap di hujan hujan tuh pohonnya kayak gini ya guys ini ada durinya jadi kalau kalian mau mencari buah hujan-hujan kalian harus hati-hati ya guys jangan sampai ini tertutup oleh durinya ya guys. oke kita lanjut lagi guys jadi perjalanan kali ini cukup segitu ya guys karena ini keburu hujan dan ini jauh dari rumah nanti kalau malah kehujanan di jalan kita bisa pasang kuyuk nanti dan kita mau pulang aja oke mungkin sekian video dari kami video anak desa yang terletak di daerah mowono jadi kalau kalian mau cari hujan-hujan kalian bisa langsung datang ke desa kami. Oke sekian dulu video dari kami, video dari saya. Semoga video ini bermanfaat, e, bisa buat tambah wawasan buat kalian, bisa kenal yang namanya buah ucen ucen ya guys. Oke. Jadi terima kasih telah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like Kalau ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah Dan jangan lupa subscribe ya guys Biar kita para anak desa semangat membuat video-video tentang kami di desa Oke, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh